sinar mentari telah kembali terang di dalam hati asmaraku Kecinta telah lebur oleh dirimu Aduh ken arok, jangan ku sayang Kewanita wanita suamimu setia menuh Da, jalan belakang